Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami dari tim Expo Gear SMKN di Kabar Jakarta akan membuat insentif hegel berukuran 1 liter. Perkenalkan, nama, nama saya Muhammad Iksan Nama saya Muhammad Fadli Nama saya Dimas, Perdana Pusuman. Saya Audrey dan saya... sebanyak 3 ml, dan terakhir peroksida sebanyak 2 ml. Adapun cara pembuatannya, yang pertama masukkan 217 ml, aku ada 18 gelas dunia yang berukuran 1000 ml. Kedua, masukkan kefisorin 3 ml. Masan hand sanitizer Takutnya barang-barang aja lebih kayak teriak gitu. Udah, Udah mending lo oh, diem aja yeah,